Terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesla tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi dan cirukan vitamin manca dari dalam kita Ke kabar pertama persahabat, yang kita lihat aja di sebuah unggahan Info dari DDLSI Kejurau Langsung persahabat, ya. Yang mana hari ini Bakal ada acara Poles Kepoin Lesti Di, di video.com Tayang setiap hari Senin dan Kamis Bersahabat jam 5 sore Jangan sampai nonton Kita wajib nonton video Di Poles Kepoin Lesti Ini ketika Leslar Berkunjung ke Surabaya Bersahabat ya Tuh, Masya Allah Mudah-mudahan saja kita dikasih kejutan kebahagiaan langsung dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga, persahabat, ya, kita mendapatkan vitamin bahagia yang super cute dari Lesti Kejora di akun Instagram pribadi miliknya. Baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa, Masya Allah, selalu membanggakan dan selalu membahagiakan. Mudah-mudahan sehat bahagia selalu untuk idola kesayangan kita Wow auranya, di matchnya gemes banget persahabat ya couple yang sangat luar biasa Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Dede Elesti Cinta sejati, kata Dede Elesti persahabat ya Alhamdulillah Mudah-mudahan tentunya cinta mereka menjadi cinta sejati Amin, ya 'Alamin. Banyak tanggapan, banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar. Salah satunya dari Agung Instagram Susi 0634 mengatakan bahagia selalu. Wah, wow, masya Allah, banyak bersahabat ya. Mudah-mudahan bahagia selalu nih untuk Leslie dan Bilar. Kita bangga, kita bahagia mengidolakan Lesti Kejora dan kakak Rizky Bilar kekabar berikutnya juga persahabat ya ada sebuah postingan yang mana baru saja juga nih muncul vlog semalam di channel youtube nya kakak Bilar persahabat ya yang belum nonton yang belum mampir silahkan tentunya mampir ke channel youtube nya kakak Bilar sudah muncul lagi persahabat ya video room tour rumah baru kita dan kamar untuk BBL ini super cute dan manja banget Kalian wajib nonton banyak sekali full-full vitamin bahagia yang kita dapatkan yang disuguhkan langsung oleh idola kesayangan kita Dan ke kabar selanjutnya persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah info streaming serentak 2 jam nonstop Indonesian Music World 2021 simak di info ini 4 sesi dalam sehari Halo Lesa Lovers, kami mengajak kalian semua untuk streaming serentak lagu Kolepas Dengan Ikhlas Itu tentunya penyanyi na, idola kesayangan kita di The di Gejorah di aplikasi Langit Musik Selama dua jam non-stop, terbagi dalam 4 sesi setiap harinya Jadwal streaming serentak, sesi pertama ini jam 9 pagi hingga 11 siang Sesi kedua jam 1 siang sampai jam 3 sore Sesi ketiga ada jam 4 sore hingga jam 6 sore Dan sesi keempat ada jam 9 malam sampai jam 11 malam Kita wajib dukung, kita buktikan kekompakan kita yang selalu solid mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan dari Lesny Bilar Gallery Underscore dan kalimat Gelson juga yang dituliskan catat ya jadwal streaming serentak fokus nominasi sosial media of the year yang di selid kedua. itu persahabat ya, coba lihat aja. tentu kita wajib untuk memvoting mendukung dari alaska juara dalam nominasi sosial media of the year persahabat ya. tentu mudah-mudahan saja dari Alaska bisa mendapatkan penghargaan kembali. Dan selanjutnya juga bersahabat jadi info penting untuk kita semua perhatikan ini langsung dari Antv soal cinta Abadi Leslar Antv mengunggah sebuah postingan info satu jam yang lalu cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku masih spesial Baby Moon Turki setiap Sabtu sampai Minggu jam 1 siang bersahabat ya Di sini ada perubahan jadwal jam tayang jam tayang sebelumnya setengah dua dan tentu hari Sabtu besok Persahabat ya, tentu kita disuguhkan vitamin bahagia lebih awal jam 1 siang. Dicatat jamnya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan juga. Hanya di Antv. tentu kita wajib mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Ada kalimat kesan juga yang dituliskan dalam postingan tersebut. Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku. Spesial Baby Monturki setiap Sabtu sampai Minggu. Jam satu siang, 13.00 waktu Indonesia Barat, On tv lovers dan lestar Love lovers ini dia yang paling ditunggu keseruan kakak Rizky Billar dan tidak lepas di saat baby moon di Turki. Bagaimana ya cerita manis dan pengalaman mereka di sana? Duh, Mimin aja jadi penasaran makanya jangan sampai ketinggalan episode cinta abadi Lesler tetaplah setia bersamaku spesial Baby Moon Turkey setiap satu sampai minggu jam 13.00 waktu indonesia barat hanya di Antv pindah jam tayang persahabat ya tentu kita wajib Dicatat jamnya wajib nonton. Mudah-mudahan bisa naik rating cinta apa di Leslar. Amin. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.